merupakan suatu permohonan atau permintaan yang bersifat baik terhadap Allah, termasuk doa sapu jagad. Seperti meminta kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan ketabahan dalam menjalani kehidupan. Salah satu doa yang sering didengar atau diucapkan adalah doa sapu jagad. Walaupun bacaannya pendek, tetapi arti dari doa tersebut sangatlah luar biasa. Doa sapu jagad memiliki arti yaitu, Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa api neraka. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik dia berkata, doa yang paling banyak dibaca Nabi ialah, hasanah, wa fil hasanah, wa banar.